lagi syuting iklan Sofia ya Masya Allah berkah selalu untuk Leslar Mudah-mudahan semakin sukses Dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan tuh Bunda Lesti Memakai baju orange Dan di sampingnya ada Papa Bilar Dan kita juga salvok dengan sepatu yang dipakai oleh Papa Bilar ya Masya Allah Pokoknya berkah barokah untuk idola kesayangan kita Berikutnya disimak juga persahabatan. Ini adalah vitamin bahagia yang kita dapatkan Abang Fatih bersama Kak Syasha. Wow, masyaallah banget ya. Abang El lagi main sama Kak Syasha. Terlihat Baby L, persahabat ya Senang dan happy banget nih Ada kawan, aduh Masya Allah Sekarang sudah bisa main bareng ya <gifat> Ini gigit banget dan sangat menggemaskan. apalagi kita lihat Persahabat, momen vitamin bahagia Tadi sore Abang Fatih, jalan-jalan ya -jalan Persahabat ya, jalan-jalan sore Bersama Kak Sadrina Shansha Pokoknya ini kebahagiaan Yang kita dapatkan Ada Kak Rivievi pastinya, persahabat ya Ada syuting yang tentu membuat kita semakin bangga pada Lesti Sepertinya syuting Poles ya mudah mudahan ada episode terbaru di acara Poles Kepo In Lesti Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Abangan The L Banyak tanggapan dan respon yang diberikan di postingan ini Dari akun Husna1417 mengatakan Masya Allah Abang cute banget katanya itu, masya allah banget ya. Pokoknya ini Abang Fatih sangat menggemaskan dan terlihat memang ganteng sekali ya Abang El. Jalan-jalan pakai motornya keren banget tuh kita lihat nih versi deket nih persahabat ya Abang Fatih memang super duper ganteng dan sangat menggemaskan. Postingan foto ini pun diunggah oleh kak It's b Ada kalimat caption juga yang dituliskan di postingan ini Udah ganteng, fotonya kyen, pipinya double, cheeseburger katanya itu Masya Allah Emang sih tembem banget nih ya pipi drip Abang Fatih Luar biasa Masya Allah Sangat lucu dan menggemaskan Doakan yang terbaik untuk BBL Semoga selalu sehat dan selalu bahagia Di kolom komentar pun banyak sekali ya Tanggapan dan respon yang diberikan Salah satunya dari akun radcom 8622020 mengatakan Masya Allah Abang El Handsome, Cute, and Adorable Wow, luar biasa nih sahabat ya Kalimat komentar yang sangat positif diberikan oleh Russell Lovers Berikutnya juga di Simak persahabat, ini momen spesial ha, malam hari ini Masya Allah Abang El ketawa bahagia banget ya bisa main barangkah Syah, syah pokoknya happy banget terlihat Kita pun yang melihatnya ikut bahagia Malam hari ini vitamin selalu kita dapatkan dari idola kita Berikutnya juga persahabat ya Ada info penting dari Anugrah Music Indonesia Atau Ami Awards persahabat Pengumuman 4156 jumlah entry nih persahabat ya Kita simak di kalimat caption info yang dituliskan di postingan ini setelah online entry proses atau pendaftaran lagu online AMI 2022 ditutup di 9 Juli kemarin. Ini dia jumlah lagu yang masuk tahun ini. Ada 4.156 entry. Sungguh luar biasa. Memang semangatnya para musisi kita tahun ini. 4.156 lagu tersebut. Saat ini sedang masuk ke tahap selanjutnya, yaitu sidang kategorisasi. Semua lagu akan didengarkan oleh tim sidang kategorisasi AMI dan akan dikumpulkan sesuai genre masing-masing lagu. Terima kasih buat para musisi dan label yang sudah mendaftarkan lagunya ke AMI dan semangat bekerja buat tim sidang kategorisasi AMI. Wow, bismillah para ya. Lagu Bunda Lesti bisa masuk nominasi, bisa masuk kategori dan semoga bisa mendapatkan kembali Piala Penghargaan AMI Awards 2022. Bismillah, Lesti Lesti Kejora. Wow luar biasa. Kalimat komentar pun penuh di postingan Ami Awards dengan nama Lesti Kejora. Dan kita lihat juga ya ke kabar selanjutnya. Ada vitamin bahagia pun yang kita dapatkan lewat channel Youtube Rizky Bilar dan Lesar Entertainment. Ini kebahagiaan juga untuk warga Konoha. Sama-sama kita mensupport idola kesayangan kita lewat karya-karya terbaik dari tim Leslar Entertainment Dan kita juga mendapatkan info persahabatnya Lesti Kejora dengan single terbarunya Sekali seumur hidup Ini tentunya digeser trendingnya oleh Fuji nih persahabatnya Bunda Lesti di posisi kedua trendingnya Dengan viewers 5,4 juta dalam 5 hari Dan Fuji 22 jam yang lalu Persahabatnya 1,3 juta kali ditonton Yo! Ini kesalib, mudah-mudahan ya bisa nyalip lagi, tetap gasken streamingnya. Mudah-mudahan semakin banyak dukungan yang diberikan untuk karya-karya idola kita. Dan pastinya kita juga masih menunggu hidupan terbaru. Kabar baik, kabar bahagia selanjutnya jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar menarik dan bahagia seputar Leslar tentunya. Ini dulu informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar. Bang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.